Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, lovers, serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada Selamat pagi, selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube kesayangan kalian Diva TV yang akan terus mengabarkan informasi terbaru Kabar baik-kabar bahagia seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar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 Baiklah para sahabat untuk menemani santai Bagi kalian saat ini Bang Min akan memberikan informasi menarik Kita awali dengan kabar spesial Dari vlognya Lesnar Entertainment ya Siapa yang sudah menyaksikan Kekyutan antara anak dan papahnya Inilah persahabatan idola kesayangan Yang selalu gesrek Yang selalu saja membuat happy Masya Allah apalagi Papa bilar Saat lagi mau nyuapin BBL, ini dijailin dulu nih persahabat ya BBL sudah mangap-mangap, tetapi belum aja dikasihin tuh Makanannya Aduh Masya Allah, kegeserkan ini yang selalu bikin ketawa nih persahabat ya <guruh> Luar biasa mudah-mudahan rumah tangganya langgeng Untuk leslar dan selalu diberikan kebahagiaan, amin Yuk ramaikan lagi persahabat ya, mudah-mudahan vlog-vlog terbaru Leslar Entertainment ini bisa selalu masuk di jajaran trending. Momen ini pun persahabat repost oleh aku underscore FC, ada kalimat caption yang dituliskan di postingan ini. Masya Allah, indah sekali pemandangan ini Wow, cuci bersahabat yang belum mampir Silahkan langsung otw saja ke channel Youtubenya Lesnar Entertainment Kita ramaikan kembali vlog-vlog dari idola kesayangan kita Karena bersahabat ya, banyak sekali yang menyukai vlog kali ini Kita simak di unggahan Marco Kiut Sampai gemes sekali ya, kita simak di kalimat yang diposting di unggahan ini Demi apa suka banget sama vlog LE yang ini? Setelah vlog Cianjur yang viewersnya Masya Allah cakep-cakep Kemudian disuguhin Leslar Daily dengan opening baru ini Makin suka Apalagi kata-katanya yang ditulis Siapa itu yang nulisnya? Huh, terhura gua tuh kalau lihat yang cakep-cakep begini Masya Allah banget ya Mudah-mudahan persahabat idola kesayangan kita Selalu memberikan karya-karya terbaik Dan khususnya tim Leslar Entertainment Yang selalu menyuguhkan kejutan bahagia Untuk kita semuanya Simak juga para Di unggahan spesial Kabar yang tentunya membuat kita bangga Alhamdulillah Channel Youtube Leslar Entertainment Sudah tembus di angka 1,2 juta subscriber Kebanggaan sekali ya Masya Allah, Alhamdulillah Patut bersyukur dukungan Dari orang-orang baik mudah-mudahan terus persahabat ya mendukung dan mudah-mudahan fans-fans sejati tetap kompak dan solid selalu mensupport idola kesayangan kita. Alhamdulillah persahabat ya subscribenya sudah 1,2 juta makasih udah yang subscribe YouTube Lancer Entertainment. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan. Berikutnya para sahabat kita simak juga, di sini ada info ya mengenai perjalanan Bunda Lesti dan Papa Bilar Ternyata para sahabat ya, OTW menuju Paris itu sekitar 16 jam Para sahabat ya, penerbangan lanjutannya tuh 16 jam, 5 menit kurang lebihnya Masya Allah, mudah-mudahan idola kesenangan kita sampai dengan selamat di tujuan Kita selalu mendoakan yang terbaik kita selalu mendukung apapun yang dilakukan tetap support persahabatnya mudah-mudahan semakin banyak doa yang diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai idola kita kemudian persahabat kita juga mampir ke postingan dari mini gold nih persahabat ya kolaborasi antara mini gold bersama linslar kembali kita tentunya disuguhkan mudah-mudahan persahabat ya, selalu lancar apapun tentunya kolaborasinya, projeknya kita doakan yang terbaik kita simak juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan di postingan mini gold Hai Lesla Lovers di seluruh Indonesia Siapa nih yang udah kemarin nungguin Mini God Leslar series selanjutnya Udah pada gak sabar ya Terima kasih atas antusias dan Kesabarannya untuk menunggu Series selanjutnya Buat kamu yang belum memiliki Mini God Leslar Series yang pertama Jangan lupa di order sebelum series berikutnya Launching Persediaan series pertama ini terbatas loh Dan pastinya Akan ada kejutan yang menarik buat kamu Wow persahabat ya kejutan nih yang punya seluruh koleksi mini gold leslar series ini gold min baik banget loh ngasih tahu hihi cus langsung aja di order tuh ya mini gold kolaborasi bersama leslar series pertama kalian harus memiliki ada kejutan spesial untuk kalian semua yang sudah mempunyai koleksi mini gold leslar Doakan, persahabat, ya, tahan tanti kita harus selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Kemudian, persahabat, kita simak juga. Ini ada unggahan spesial yang tentunya membuat kita semakin bangga, ya, bahwa Papa Bilar memang benar-benar banyak sekali orang-orang yang mencintai. Salah satunya ini, persahabat, banyak orang-orang yang ingin berfoto bareng Papa Bilar. Wow, dari semua kalangan, dari bapak-bapak, dari ibu-ibu, aduh Masya Allah banget ya pokoknya Kita semakin bangga apalagi Mbak selalu tetap kompak dan tetap selalu solid Mendukung yang terbaik nih buat idola kita Masya Allah Hambal sekali Papa Bilar Masya Allah Papa B, katanya tuh ya Masya Allah kita selalu bangga mengidolakan Lesti dan Pilar. Kita masih menunggu kejutan dan cidukan terbaru berikutnya, persahabat. Di pagi hari ini jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini karena kita masih menunggu cidukan Lesnar di luar negeri pastinya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Bin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.